Gimana kabar teman-teman semua? Sehat selalu ya. Dilindungi Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka bencana dan serta berbagai macam penyakit. Amin. Amin ya rabbal alamin. Oke, di sini ada sebuah video yang memang sangat menarik ya. Rekawasan daripada kawan-kawan sekalian yaitu 5 kejadian pembunuhan yang tak masuk akal di Malaysia, guys. Wow. Eh, hey, lima pembunuhan, lima kejadian pembunuhan yang tak masuk akal. Maksudnya, tak masuk akal ini macam mana? Eh? Ah, mungkin sedang merokok, lepas tu dia buang sembarangan, lepas tu dibunuh. Eh, hey, macam mana? Eh, hey, tak faham juga lah macam mana kronologi ataupun kisah-kisah yang akan dibawakan oleh admin detektif Matt Despas ini. Jadi, ini requestan daripada kawan-kawan sekalian. So, jom kita tengok videonya. Let's go! Waduh! Oke, okay, penasaran dan kayaknya mengerikan juga gitu kan masalah pembunuhan-pembunuhan gitu. Dibunuh sebab bawa motor oh. Muhammad Nizam Ahmad Basrah pada awal pagi 16 Mei 2016 okay. di Hatnyai. Dipercaya berpunca dari perasaan tidak puas hati suspect terhadap cara tunggangan motosikal mangsa pada hari kejadian. Perkara itu didedahkan oleh penolong ketua polis Songkla yang berkata suspek Warawut Muangming berusia 25 tahun tidak berpuas hati cara tunggangan motosikal oleh Muhammad Nizam dan bertindak menembaknya. Muhammad ha? Nizam yang berasal dari Pulau Pinang ditembak Maksud mati ketika sedang tunggang motosikal seorang diri ke sebuah hotel di Hat kira-kira 3.30 pagi. Motif suspek menembak mangsa adalah kerana motosikal mangsa secara tiba-tiba memotong motosikal dinaiki suspek bersama rakan Yang menyebabkannya rasa terkejut dan marah dengan kejadian itu okay. dalam bertindak melepaskan tembakan terhadap mangsa Suspek berasal dari Haknyai adalah penjual alat binaan ditahan dalam sebuah van disewanya Di jalan tak lampan ketika <gasps> cuba melarikan Mereka diri daripada buruan pihak polis Sejurus selepas ditahan warawut telah dibawa ke hatnyai untuk soal siasat Dalam proses siasatan polis telah bertindak menemubual beberapa saksi Serta melihat rakaman kamera lita tertutup CCTV sebelum dapat menahan warawut okay. Aneh juga tadi ya istilahnya cuma gini aja Eh, Emosinya tinggal tinggi tu Cemburu selain gagal mengawal kemarahan Kerana cinta terhadap seorang ibu tunggal Warga Thailand yang 20 tahun lebih tua daripadanya Sekadar bertepuk sebelah tangan Itu alasannya okay. mendorong seorang pemuda Membunuh wanita tersebut Sebelum mayatnya dicampak dalam keadaan Separuh bogel dalam longkang Di tepi jalan gua musang Kuala Berang Pada 5 Oktober 2021 Ketua Eh 5 Oktober Eh Baru ni? Pol daerah Supertender Chongfu berkata Hasil kecakapan Jabatan Siasatan Jenayah Ibu Pejabat Polis daerah IPD Gua Musang Manahan okay. suspek berusia 24 tahun Sehari selepas mayat mangsa ditemukan Katanya dalam soal siasat Suspek mengakui menyimpan perasaan cinta terhadap mangsa Walaupun wanita itu berusia 20 tahun lebih tua daripada ah. Kejap cinta tapi dia dibunuh guys Macam mana tu kan? kira-kira pukul 12 tengah hari-hari selasa, mangsa dipercayai telah dicekik dan dahinya dipukul dengan menggunakan tukul besi oleh suspek oh, di kedai no. makan keluarganya selepas mendapati mangsa tidak bernyawa, suspek mengheret mangsa ke dalam bonet kereta sebelum membuang mayatnya dalam longkang kira-kira 6km dari sebuah ladang kelapa sawit polis juga menemui okay. selipar dan beg tangan mangsa di dua lokasi yang telah dibuang suspek bagi menghapuskan bukti. Selang sehari penuhan mayat mangsa, Siti Padi Mahadai 44 tahun Polis menahan tujuh sekeluarga berumur 21 hingga 64 tahun Yang merupakan majikan wanita terbabit Di Felda Ciku bagi membantu Siasatan Eh mengerikan sekali Itu guys Cinta tapi Ia bertolak gitu kan Eh Marah isteri bunuh pekerja Gara-gara tidak ah. berpuas hati akibat dimarahi isteri Seorang lelaki nekat membunuh seorang lelaki warga Bangladesh MD Ovaidohan 32 tahun Sebelum membuang mayatnya ke dalam Sungai Kinta, Kampung Gajah pada 18 Disember 2018 okay, Mayat dah mangsa dah. ditemui mati dalam keadaan terapung selepas tersangkut pada pokok di Sungai Kinta oh. Dengan keadaan kaki kanan diikat dengan sebuah motosikal dipercayai digunakan sebagai pemberat Untuk menenggelamkan mayat mangsa ah. Ketua Polis Daerah Perak Tengah Superintendent Muhammad Zainal Abdullah berkata, pada hari kejadian, suspek yang berumur 21 tahun memberitahu isterinya dia telah keluar makan bersama mangsa yang juga pekerja di ladang lembu milik keluarganya di Kampar. Okay. Suspek tidak berpuas hati dengan mangsa kerana menyebabkan dia dimarahi isterinya. Dengan isu tersebut melarat sehingga suspek nekat membunuh mangsa sebelum dibuang ke dalam sungai. Hasil risikan dan siasatan pihak polis mendakwa suspek di rumahnya di Kampar kira-kira 3.15 petang Isnin 24 Disember 2018. Siasatan awal mendapati mangsa dibunuh belum dibuang di Sungai Kinta kira-kira 10 km dari ladang ah. mereka bekerja. Eh maksudnya gimana itu guys? Gara-gara apakah seberat itu gitu loh. Apakah seberat itu? Tapi enggak. Eh Aneh ini. Apa kerasukan gitu ya? Masak Untuk tak sedap. Terjerladang warga tempatan mati dibunuh rakan sekerjanya dalam perselisihan faham selepas ditegur kerana masakannya tidak sedap dan di... Ya Allah, makan tak sedap, makan tak sedap. Emang eh, masak tak sedap bukan makan. Masak tak sedap. Jau, jau, jau. kalau saya masak tu tak sedap, kawan saya bunuh saya. Eh hey, mana? Akal tu mana? Otak tu mana eh? Lebih parah daripada hewan lah Disediakan dalam keadaan tidak bersih Ketua Padaerah Temelur Sepertanya Zuhdin Mahmud berkata Dalam kejadian pukul 9.05 pagi 17 April 2017 hey. Lelaki yang berusia 59 tahun ditemui dalam keadaan tertiarap di hadapan pintu rumah pekerja Danang estate berleguan hal mentakar dah Siasatan mendapati mangsa telah berselisih yang faham dan bergaduh dengan seorang lagi pekerja. Ladang lelaki berusia 35 tahun pada 10 malam Ahad 15 April 2017 yang tidak berpuas hati dengan masakan mangsa. Siasatan awal mendapati Masak mangsa sendirilah. patah 9 tulang rusuk kiri, 11 tulang rusuk kanan, patah tulang hidung dan tulang rahang, luka di tapak tangan kanan, patah tulang tangan kiri dan mengalami pendarahan dalam kepala. Suspek pula dipercayai ditendang, dipukul dengan kayu dan juga diserang menggunakan parang. Polis berjaya Menahan suspek yang juga warga tempatan Pada pukul 11 Warga tempatan guys Ya Allah Bagi Apa ni Berkenaan ada siasatan awal Mendapati suspek Mempunyai 6 rekod jenayah Melibatkan kesalahan dadah dan jenayah okay. Tak masuk akal lah Akal Angkara pisang Nah ini pasal pisang lagi ya Allah Pisang buat apa pisang guys Aduh Seorang lelaki ditemui mati di belakang sebuah rumah di kampung tembakan Bukit Payung pada 3 Disember 2018 Dalam kejadian kira-kira jam 4.30 petang hey. Lelaki yang dianggarkan berusia 30-an itu ditemui, Masih muda lagi 30 ditemui tahun. dalam keadaan tertiarap dan berlumuran darah Siasatan awal di tempat kejadian memang menemui pisang berhampiran lokasi kejadian Kerana rumah berkenaan dipercaya milik peniaga pisang Bertindak pantas dengan hal itu tiga suspek ditahan polis untuk tindakan lanjut Seorang pekebun dan anak saudaranya Berusia 14 tahun ditahan reman Selama 5 hari untuk membantu Siasatan kes bunuh ini Suspek utama merupakan pekebun pisang Datang menyerah diri di ibu pejabat polis Daerah Marang pada malam kejadian Suspek kedua dipercayai rakan Mangsa yang turut terlibat mencuri pisang Dan suspek ketiga merupakan Oh mencuri pisang guys Ini ceritanya mencuri eh Tak faham lagu ni. Dan anak saudara pekebun tersebut ditahan untuk membantu siasatan kerana berada di lokasi kejadian Siasatan awal mendapati suspek mengesyaki mangsa berusia 42 tahun itu Dan seorang rakan mencuri pisang dari kebunnya di Alu Limbat Aha. Marang Sebelum menuju ke lokasi kejadian untuk menjual buah berkenaan kepada perai Suspek yang dipercayai mengekori kedua-dua lelaki berkenaan Kemudian mendatangi mangsa bersama anak saudaranya bangsa kemudiannya ditemui mati dalam keadaan meniarap dipercayai dipukul menggunakan objek keras di belakang kepala berdasarkan aduh ya allah Apalah dalam benak dia itu apa? Kecederaan yang dialaminya. Ucah saringan air kencing dijalankan terhadap ketiga-tiga suspek, mendapati kesemua mereka positif metamfetamin. Boleh percaya insiden pembunuhan itu bermotifkan geram. Motif geram je. Sekian, terima kasih. Alright guys, yeah, dah habis videonya, so itulah 5 pembunuhan yang tak masuk akal oleh rakyat Malaysia Allah, masak tak sedap, bunuh, pasal pisang, bunuh, alamak, dikejutkan, bunuh, pasal motor tadi tu Heish, apalah, cinta-cinta, bunuh, aduh, pening pala saya ni, memang betul lah kalau kita tak pakai akal kita hati kita nih manusia ini lebih parah daripada hewan guys lebih parah ya kan lebih parah daripada hewan Allah coba kita tengok komen-komen ke -komen sini oke okay, di sini ada banyak sekali komentar-komentarnya guys terbaik assalamualaikum satu set kelas tidak pernah mengecewakan best the best oke okay, ini menilai daripada adminnya yang menginformasikan sangat jelas dan bagus juga memang channel ini nih sangat-sangat bagus sekali guys jadi jangan lupa di subscribe dan di sini ada juga yang yang komen semua bunuhan memang tak masuk akal Kecuali dijatuhkan hukuman mati oleh mahkamah Betul lah Eh tak masuk akal lah Hal sepele dia bunuh macam tu Berarti kan otak dia memang dah miring Otak dia dah gila Aduh tak faham lah Allahu Akbar Kita diajarkan itu agar supaya kita Boleh menahan hawa nafsu kita Amarah kita Makanya di dalam hadis disebutkan Orang yang paling kuat adalah Orang yang dapat menahan Amarah ataupun nafsu Itulah yang paling kuat Sebab itulah yang menyebabkan pintu pintu syaitan itu terbuka lalu syaitan masuk ke dalam diri kita setelah membisikkan kan dibuai lepas tu dirayu lepas tu terjadilah macam tu Allahu akbar Al Fatihah dan salam takziah buat kedua keduanya keluarga arwah semoga arwah ditempatkan kalangan orang-orang yang beriman dan beramal soleh amin amin ya rabbal alamin Okey guys kita Al Fatihah kirimkan Al Fatihah kepada mangsa-mangsa itu -mangsa semoga Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosa-dosanya dan menjadikannya لسرق على هادهنيا وبكل نياد صالحة الفاتحة بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغتوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم وعفو عنهم وأكرم نزولهم وأسئ مدخلهم واغسلهم بالماء والسلج والبرد ونكِه من الخطايا كما الثوب من الدنس برحمتك يا أرحم الراحمين amin amin ya rabbal alamin oke okay guys mungkin itu saja video kali ini hati-hati teman-teman sekalian mari kita tanamkan keimanan dan keyakinan kita bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mengawasi kita sehingga apabila Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mengawasi kita apapun yang akan kita kerjakan hal-hal yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala maka kita akan ingat Allah mengawasi kita sehingga kita tak dapat berbuat maksiat, tak dapat melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebab terkadang yang ramai sangat orang yang memang duduk kat masjid dia percaya bahasanya Allah Subhanahu Wataala mengawasi kita melihat kita. Tapi setelah keluar daripada masjid kita terlupa lagi dan terbuai dengan kehidupan kehidupan dunia sehingga apa kita lalai lagi lalai lagi. Maklum berita itu mari kita tanamkan dalam diri kita dan dalam hati kita ni Allah Subhanahu Wataala senantiasa melihat kita mengawasi kita. Apa pun yang kita kerjakan Allah akan senantiasa tahu dan Allah akan juga. Nanti menghakimi kita Sebab tidak ada mahkamah yang paling baik kecuali mahkamah daripada Allah Subhanahu SWT Di hari kiamat nanti Terima kasih sudah tengok video ini Sampai jumpa di video selanjutnya Apabila ada salah kata mohon dimaafkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh